Aktivitas. Apa kabarnya saudaraku? Gimana keadaannya sama semua sehat ya Mas ya saudaraku ya istirahat siang saudaraku. Siapa-sapa teman? Semoga ada kemajuan ya Mas ya saudaraku. semua Dimanapun anda berada tanpa terkecuali. yang sakit semoga diberi kesembuhan yang Alvin Faiz Official Malaysia Kuala Lumpur hadir Bosku matur suwun Mas atas kehadirannya Gimana Mas Malaysia sekarang keadaannya Mas Alvin Faiz apakah masih banjir atau bagaimana Mas mudah-mudahan saudara kita yang mendapat musibah diberi ketabahan ya Mas Alvin Faiz Andrian Musical Channel assalamualaikum sahabatku aku padamu aku padamu kembali Mas Alandrian Andrian Musical Channel terima kasih atas supportnya Mas Alvin Faiz semangat bosku gih Mas Selalu semangat Herman si iseng baik hadir Tangerang Banten. Terima kasih Mas. Herman si iseng baik Tangerang hadir Jambi juga menyapa Mas. Mas Alvin Baiz keren. Ya keren Mas. Kerja Mas saya istirahat timbang nganggur ya. Jangan lupa saudaraku tinggalkan jempolnya. Itu kata saya itu saudara saya beliau Mas Andrian Musikal Channel itu Mas Alvin Baiz. Beliau sahabat sejatiku Mas tinggalkan napanya Mas alamat rumahnya biar biar beliau silaturahmi Mas ya. Oh sudah apa ya? Mohon maaf Mas kemarin saya apa saya jadikan apa jaket biru dulu ya Mas ya. Kemarin saya saya cuci dulu pengaturannya. Jadi mohon maaf Mas Andrian Ge, Mas Alpin Faiz tambahkan saya kirim jaket birunya saudaraku. Nah, disapa Mas Alvin, Pak. disapa sama Mas Herman. Si Iseng baik, jaket birunya belum nongol, Mas. Mohon di apa sabar ya. Maaf ya Mas Andrian kemarin saya bersihkan modenya jaket birunya kepenuhan mas daripada dapat ini itu dari teguran saya apa mas saya keluarkan mas Herman si dapat pesan dari Mas Andrian. Fir'aus Salim Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Fir'aus Salim atau Mbak ini? Terima kasih Mbak atas supportnya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Izin, Mbak, saya kasih jaket biru. Gimana, Mbak Firaus Salim? Keadaan sekarang, Mbak. Jangan lupa tinggalkan anunya, Mbak. Nah, apa namanya itu, Mbak? Jempolnya. Oh alah alah yeah, Gih mbak Sampan adiknya mas Andrian ya. Salam silaturahmi ya mbak ya Apabila saya belum apa ke sampan Ya mohon dimaafkan mbak ya Mas Andrian Mas Andrian Kalau menurut sampean itu Komentar yang baik itu seperti apa Mas Andrian Tolong pencerahannya mas Andrian Jaringannya kok kelenduk-kelenduk gini ya mas ya Kita sapa-sapa saudara kita yang lain ya Buat Bang Jawan Pertenakan Peri Mas Masjidut Pak Dipanjerino, Pak Ziro Channel Teroro Buat Mbak Ziplek Malika, buat Mbak Riren Jelani Buat Putra Dairi Misar Abed Joran Kropos buat Mas Koplo, Om Koplo, buat YMD Farm, peternak baru peternak, semoga kalian sehat semua. Buat Bang abang Jago 1310 mudah-mudahan ibunya cepat sehat, Amin ya Rabal Alamin. Dimana Mas Titut mungkin di beliau kerja ini? kok enggak bisa disentuh Mas Andrian ini Chat saya tidak menampilkan chat gimana ini saudaraku Apakah ini saat jaringannya kok enggak bisa disentuh Mana ini Mas Andrian? Kok tidak bisa menampilkan pesannya nih Mas Andrian? Kuota internet Anda telah habis. Anda digunakan paket utama. Aduh, paket saya sudah kayaknya entek ini. Tapi biarkan saja melaku ya Mas ya mantas tidak bisa saya sentuh ini kenapa ini biarkan saja dulu ya saudaraku kok nggak bisa disentuh ini apanya layarnya apakah pesannya aduh gimana ini mas Andrian kayaknya paket saya kok res mas Andrian ya buat saudaraku semua ya yang belum subscribe, monggo di subscribe kalau yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih mudah mudahan barokah amin ya rabbal alamin, cukup sekian dulu ya saudaraku paket saya ngedrop nuwun assalamualaikum mas andrian, mbak pamit dulu mas alvin pais tes dulu, bisa nyimpan enggak pacar jaringan kalau habis kota biasanya gak mau gak mau itu aja keluar-keluar keluar gitu wey